Ke kabar pertama persahabat yang sungguh bahagia kita dikasih vitamin oleh kakak pilar yang akun instaga pribadi miliknya mengunggah sebuah dengan satu jam yang lalu super romantis, super cute, bersantai dia ya, foto adegan ciuman Masya Allah, luar biasa nih persahabat, ya, membuat kita semakin baper, bahagia, mudah-mudahan selalu sehat selalu diberikan kebahagiaan juga untuk idola kesayangan kita dalam postingan tersebut, Kakak Bila menuliskan sebuah kalimat caption luar biasa Di situ dituliskan, cinta adalah perbuatan Kata-kata dan tulisan indah adalah omong kosong, terelie Wow, <laughs> luar biasa banget persahabat ya Kata Kakak Bila, cinta adalah perbuatan Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia untuk pasangan terfenomenal ini Dalam postingan tersebut, banyak tanggapan, banyak respon yang diberikan dari akun Instagram fans mengatakan dalam kolom komentar itu itu kiut jomblo nangis di pojokan katanya tuh masya banget ya bikin baper aja nih kakak dari Dallas si kejora. Dan berikutnya juga komentar lain diberikan dari Kobas Basuki Tirojo mengatakan keren banget katanya tuh masya allah banget ya. persahabat ya. Selain itu ada juga komentar dari Bang Putra Siregar sweet kata Bang Putra tuh So sweet banget ya romantis selalu disudurkan oleh dalam kesangan kita Masya Allah. mudah-mudahan selalu bahagia terus untuk diri elasti dan kakak pilat. Berikutnya juga ada unggahan terbaru dari Ayah Kejora Persahabat, yaitu masya Allah banyak juga nih Ayah Kejora Bengkongga sebuah postingan yang lagi jongkok ya kedinginan. Kata Ayah Kejora, hari ketiga makin dingin tuh persahabat yang memang suhu di Turki semakin ekstrim. Mudah-mudahan selalu sehat selalu diberikan kelancaran, liburan baby moon lesti dan bilang. Berikutnya juga kita lihat persahabatan ada sebuah unggahan spesial ini ketika mau menaik balon udara tim Leicester Entertainment wow seru banget persahabat ya pemandangan di atas hot air balon yang sangat indah masya Allah alhamdulillah keluarga besar dan tim ini bisa berlibur bareng ke Turki persahabat ya mudah-mudahan selalu kompak dan selalu solid berikutnya kita lihat juga. Ada sebuah ubahan dari IKS-nya Raja yang mengunggah sebuah postingan persahabatan dengan Alastri dan Dede Prawira. Di situ lagi video call sama seseorang tuh kira-kira sama siapa tuh bersahabat di video callnya mereka. Tetap kita doakan mudah-mudahan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua dan kakak berikutnya ada coba ugang spesial juga nih masya allah bersahabat ya kita lihat di kolom komentar di postingan kakak bilar sebelumnya ada komentar dari angkum putri rafika di mengatakan si utun kakak dicium juga bang katanya tuh kita lihat jawaban abang bilar ada mungkin nanti di postingan bundanya Wow, bakal ada postingan cute juga nih Di akun Instagram Dede Lesti Kejora Ketika ke Bilar cium Dede Utun persahabatnya Masya Allah, mudah-mudahan pokoknya selalu bahagia Untuk pasangan Lesti dan Bilar Selanjutnya juga ada spesial dari Bang Fali Agbar cute banget di persahabat ya Bang Fali Walaupun di Turki Tetap, perawatan wajah harus nih celah persahabat, ya. Luar biasa, tim dari Lhasa Entertainment mudah-mudahan selalu kompak, selalu solid, selalu memberikan, selalu menyuguhkan vitamin-vitamin bahagia untuk kita semua. Selanjutnya, persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan, yang dimana ini live Instagram dari Dedek Lhasi Kejora, ya. Masya Allah, kembali kegiatan kita dapatkan dari idola kita tuh, persahabat, ya. Ya, Kak Bilar, lagi ngumpet di belakang Gede Olesi. Ya, so sweet banget nih kembali ke hiutan disuguhkan oleh bidan kesayangan kita selanjutnya bersahabat. Kita lihat juga ada sebuah momen spesial dari Gede Olesi dan Kak Bilar. Foto bareng orang Turki. Ya, wow, masyarakat banget di luar biasa. idola kita ini. Mudah-mudahan banyak orang yang selalu mendoakan yang mensupport untuk lesti dan Bilar Selanjutnya juga bersahabat. Jangan sampai lupa. TV menginfokan bahwa sore hari ini bakal hadir acara cinta. Apa di Lenslat tetaplah setia bersamaku. Jam 4 sore ini sebentar lagi kita akan menyaksikan. Karya terbaik dari Leslar Entertainment, Peserta episode kali ini luar biasa, seru banget Yuk pantengin Antv, biar kalian tidak ketinggalan Acara paling kita tunggu cinta sama di tetaplah setia bersamaku di Antv Berikutnya juga persahabat-amunggahan terbaru dari GSN Raja Travel ID Yang mengunggah momen spesial juga nih, kakak bilang lagi naik pohon ya, duh bang banget di persahabatnya lagi-lagi kelakuan dari seorang Rizky Bilar mampu membuat para fans menjadi bahagia mudah-mudahan bahagia terus sehat selalu untuk keluarga besar dari Lesti dan Bilar kita masih menunggu cedukan vitamin selanjutnya kita stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya ini dulu informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar dan ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum